Halo semuanya, di video kali ini gua bakal kasih tips ke kalian kalau kalian pengen punya Bruno X Neymar yang baru guys. Jadi, gua ada tips buat kalian. So, ikutin aja terus video ini karena kayak cuman 200 diamond itu kalian udah dapat skin nih guys. Let's go. Pertama itu kalian ke shop, lalu ke Lucky Flip. Nah, di sini kan kalian udah mendapatkan satu yang gratis tuh guys. Nah, kalian buka flip yang pertama, kalian flip dengan diamond itu sampai kalian dapat lucky card yang pertama. Lucky card pertamanya itu yang seperti ini. Kalau kalian sudah dapat lucky card yang pertama, kalian ke wish yang ada di bawah, pojok kanan bawah ini guys. Di wish ini, karena ini gua udah dapat, di dalam wish ini kalian mempunyai dua wish. Dimana kalian, kalau sudah mendapatkan lucky card yang pertama, kalian bisa nge-wish lucky card berikutnya, kedua, dan ketiga, karena ini garansi langsung dapat lucky card, guys. Jadi, kalau misalkan kalian udah wish yang pertama, itu kalian akan mendapatkan dua lucky card. Kalian wish lagi yang terakhir, kalian itu bakalan mendapatkan tiga laki card sekaligus, guys. Jadi, kalian cuman butuh sekitar uh, kurang lebih 200.000 menan lah, gitu. Oke, okay, jadi itu tipsnya. Sekarang kita coba Brunonya, Let's go! Oke, okay, guys, akhirnya kita dapat Brunonya, guys. Ya, guys, ya, langsung dikasih nomor 7 granger dari Bulgaria, guys. Gila-gila! Oke, okay, langsung aja, guys. Kita bantai-bantai, guys, ya. Coba kita lihat dulu basicnya Waduh Ungu ya guys ya ungu janda guys Langsung kita ke godline Kita cicil dulu guys Bersepet bam. Bem bam. Sabar sabar Warna-warna di -warna dimana Kita dibantuin kagetanya ya guys ya buset kaget-kaget ada kufranya loh rusuh ya, rusuh sabar ya sabar coba kita lihat dulu skill doanya beduh Neymar anjay keren kali ya guys ya Beuh, skill satunya mantep sih. Terus, dulu dapat kan yang ini. Wih, dapet guys! sabar sabar. Tadi tanya temen kita, ya guys? Ya sabar ya, tunggu. Jadi, kita langsung ke berserker fury, ya guys? Ya, kufanya di tengah, guys oke okay, gua nongol dulu sabar jangan nongol guys nanti aja mayam farming lagi coba skill gua set anjas nice mati ya guys ya Pusing kita ukurannya masih di atas Habar? Ya, kenapa dia? Oke. Okay. Kenapa guys cerita guys? Nice banget kita dapat turtle. Aduh, aduh. aduh. Nice, ini ngapain guys? Ya pecah, anjing, anjing. ini kucing? Sabar, kufranya missing. Mana kufranya guys? Kufranya di atas mulu. Gatli dong Gua Gua di situ Gua Frenya hokang ya Gise. Aduh. Masuk ke tower lagi dong Gua dong <laughs> Sabar sabar Mau masih dia ya Gisya Ampun, kenapa pecah sih? Oke, aku Ya ampun, mau balik, guys. Alamak. Ah, Kenapa aku freek atas dulu sih? Ke bawah dong. Ya ampun, guys, guys. Mati semua teman kita, guys. mati lagi Kadita Ya ampun Ayo ikutin Ayo guys menangin guys Ngeri banget loh cok Ribet banget tuh, ini covernya tiba-tiba langsung datang ke gua apa itu ngapain sih kalian saya Ah, mantap ya Ya eh, ampun, masih kena anjing, anjing. Alah, aku buka lagi. Kampret, kampret. Suram cocok. Sabar guys, sabar guys. Kita farming terus guys. Farming terus saya pokoknya. Masa Karita, Karita. Elas ah capek gua guys lemes cok apain dia Tuh, sakit banget buset yes. apa itu nggak jelas gak jelas sabar guys sabar menang menang ini kita menang kenapa gak ada yang TB mulu ya cok kalau gue main ini anjir anjing. ya ampun dududuh melek melek. ya ampun hilang guys guys alah udah amat lah gila gila lihat lihat gila cowok musuhnya nekat banget anjing anjing Bro guys, bisa guys. Mm. Nice been destroyed apa attack attack attack Oh, sakit banget itunya ya cabar guys farmingnya dulu farming Hai hmm. mulai guys ini baru tahu gue itu kadita pakai siapa tadi yang pakai itu ya hai banget Hai yang granger itu ya Nice. Nice. Oh, patah-patah, guys. Oh, gelap banget, gelap. MP gelap guys. Aduh di, Allah. Sabar napa? Demen banget dia ke Badang loh. Badang kan tetap bisa ngecece dia. Staga staga. Gimana nih guys, menangnya guys? Multi lagi dia. Tari guys. Rotah dulu rotah. Ya ampun. Talah. Udahlah guys. Jangan lupa tadi dicoba trik gua. Thank you yang semua yang udah nonton. Bye bye.